Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat Walafiat ya bro, amin namanya ya, robalal Bro, saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu hadir di channel ini uh, Saya kali ini mau ngelanjutin game World War Heroes ya teman WWH Hari ke-24 Buat abang yang kemarin nungguin saya di pintu Mohon maaf, saya baru buka ini Bang, baru buka apa namanya Baru buka game WWH tersebut ya. Wow, Isolde dari Uni Soviet. We man, lima ribu bro. Gak punya duit, <tell> gak ada duit. Pencapaian, pencarian, bintang di langit kelip engkau di sana. Musim-musim yang berganti surat. Halo, Bang! Oh, ini ini ini ini ini ini ini ini ini mana tadi? ini oh, ini ini ya, General. Oke, okay. udah ya. Halo bang. Halo. baru on hehe kirim general SS saya coba ngeliat bro ngeliat tahu profil gimana bro profil orang mati lihat profil deh Uh, general. Dia udah level 31, perjalanan menuju ke level 32. Dia win rate 54%. <laughs> Mantep Gokil ini senjatanya, Rek. Gokil. Waduh wow, dewe. Maskernya. Top top chair top chair. Saya masih perjalanan, saya masih jauh. Perjalanan saya masih jauh bro, saya masih groto bumi, kali ini saya mau maju perang, bro kita maju perang, men maju perang men, maju maju maju maju maju maju, <tuh> metro, metro Lampung, <tuh> metro TV, eh <tuh> metro TV, kau bisa menyelesaikan alah coba lihat dulu, oh di sini bro, ini yang kemarin ini. ini yang musuhnya enggak mati-mati bro, banyak banget ini bro ini yang musuhnya banyak rek, kemana rek bisa loh, bisa gitu loh bro ini penyusup penyusup atau pengintai palanya di palanya nih. ini saya sendiri atau gimana sih bro? Aduh, salah gue masuk ke lorong. Wah telat. Ini membela diri sendiri kayaknya deh bro Kayaknya gitu kayaknya Soalnya ini perangnya sendiri sendiri Mana saya gak punya bom lagi Weh weh weh weh weh weh weh Gak punya granat saya rek Mana ini Woi oh, ini Woi Hai anak granat kore. Sampe repsol siapa yang bunuh? tuh, tuh ini ini masa perang nih, Bro. Kita enggak ada tim-timan di sini. Mana gue mandi lagi. sorry udah 16 lu rek gua ketinggalan lu re. jengkel banget gua lu re. siapa yang nempel kuat ciu gitu hapus lo headshot darah nggak punya. Oke saya bertahan di tiga apa ini tadi. Waduh buru saya habis rek Kau sini aja kok ke sana sana. Biarin orang-orang pada perang. Lo lo lo lo. Mana bro? Wah, nge-lag lagi, Rek. Loh, gitu doang. Kok bunyinya ciu? Ah, astaga, nge-lag, Rek. Oke. Okay. Nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih. Gua, gua. Astaghfirullah, Al-Adi, bro, emang paling bener itu nih, obat loh, bro, obat re ini. Kok polis? Wah, Waktu udah mau habis, rek. No, no, no, no, no. mampus loh semuanya kalah Bro gak pernah menang Bro Samudhi Repsol di urutan keempat urutan pertama ada pemain dari Thailand Thailand atau India ini bro Rijurek Darl Boyer Samudhi Repsol pemain terbaik gokil men Go. gokil men gokil kil kil kil Oke, okay, saya membunuh sebelas, mati sepuluh kali, nggak dapat bintang, Hah. nggak dapat bintang, rek, nggak dapat bintang. Terima kasih buat Bang General yang udah apa namanya, Join nama saya di apa namanya di game ini, Bang General. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, Bang General. Apa ini, pencarian, dapat bintang, mainlah lumayan bro, lumayan bro, aduh, kayaknya saya harus beristirahat bro, karena, aduh, aduh, ngantuk main ngantuk saya untuk mencapai level 17 masih lumayan lama, karena saya sering kalah bro tuh, win rate-nya, oh, menangnya cuma 29, kalahnya 49, kebangetan ya bro, tapi kalau saya berada di premium, sering menang loh bro Tahu, ini P2W-nya bisa baik, bro. Makasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi di channel ini maupun di konten video ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, kalian selalu dalam keadaan apa, kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.